Penyakit asam urat sulit didiagnosis dokter karena sebagian besar gejalanya hampir sama dengan penyakit lain seperti rematik. Jika seseorang dicurigai mengalami gout, maka perlu pemeriksaan yang tepat. Beberapa tes diagnostik untuk asam urat diantaranya adalah Tes cairan sendi Tes darah Tes urin Ronsen CT scan Dan USG Segera atasi penyakit asam urat Anda sebelum terlambat. Gunakan paket Samurago dan Habatop 3in1 dari Denatur yang berhasil untuk membantu menurunkan kadar asam urat. Samurago dan Habatop 3in1 merupakan produk herbal yang banyak direkomendasikan masyarakat yang sudah sembuh dari penyakit asam urat. Samurago dan Habatop 3in1 sudah terdaftar di badan POM sehingga aman untuk dikonsumsi. Samurago dan Habatop 3in1 juga sudah terdaftar di halal MUI sehingga terjamin kandungan bahannya.